Yo, halo Yu Bro. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja masih bersama saya, Samudi Resolvas Amat, Bro. Kita main lagi WOTP ya, Bro. Kita main lagi. Eh, uh, kemarin saya beberapa kali kalah karena uh, tank saya masih uh, kerucu, Bro. Kerucu mumet, Bro. Oh, uh, wow, kasi adalah Konfirmasi oke. Okay. Aduh, duh, hilang. No Neocraft. Oke, okay. Bang Neocraft udah saya konfir ya. Uh, coba saya lihat lagi Aduh, salah, bro Eh Ini ada Adfren friend, Kauri Slayers Gazi Atalah, men Kokil Ini pak, oh. Halo Halo Halo, Gazi uh. Oh Kok ini, bro? Halo. Oh, bisa. Lah. Mana tadi? Gazi, Bang Gazi. Ini Bang Neo Craft, Neo Craft udah nih profile. <tuh> bro. Kemarin saya review punya Bang siapa? Bang Raski Rahman kalau nggak salah. Itu udah dia udah 1.500-an kalau nggak salah. Sekarang punya Bang Neo Craft. 2000 rek, malu anjir gue Malu rek, saya rek Oke, bro Ini enaknya Apa ya Coba deh Ini saya, jelek-jelek banget rek re. Jelek-jelek Wow, bro yang mana, bro yang bagusan, bro Bagusan yang mana, bro Ini tuh Eh, kok hilang? Bro, kok hilang, bro? Ini 329 nih. Oh ini ini ini ini coba nih, coba nih, coba nih, coba. Kita look. <gasps> Red of fire. Demeknya empat ratus, bro. Kalau damage demeknya empat ratus bagus nggak, bro? coba coba pures oh coba ya bro kita coba di sini pembayarannya apa aja sih yang tersedia oke saldo kope saya gak cukup men pulsa saya ada ada nggak ya oke deh Oke, okay, coba Aduh, apa lagi sandinya, men? Oke okay. Tadi, tadi muncul tadi Sorry, bro, sorry, bro Ngulang, bro, ngulang Ngulang Kita ngulang Tadi muncul tadi kayaknya sandinya Coba beli Beli Sandi Nah, ini hey. Uh, ini gunakan verifikasi. Coba ya, bro, kita coba, bro. Kalau nggak berhasil ya, aduh, berarti pulsa saya nggak ada, men. Pola gue <tuh> pengen banget beli, bro. Pengen banget beli serius. Pokok pembayaran tidak berhasil, pulsa Anda tidak cukup, rek. Dia mahalannya. Cari yang murah, cari yang murah, bro Cari yang murah Kita cari yang murah Cari yang murah, bro Ini enam ribu apa nih, bro? Bagus nggak, bro? Ini bagus loh, bro Ini yang sepuluh ribu nih, coba yang sepuluh ribu Oh, kita intip profilnya delapan 380, lumayan lah armornya seratus tiga empat oke okay. bro coba ya bro coba eh uh, oke okay. mana ini nggak ada rek 6.500 ribu lima saja seratus coba nih coba nih saya beli dua kali nih cekrek cekrek Gila ini mahal-mahal banget lu WOTP ngaco aja. Oke okay. oke okay. ah kok bro 3250 gold sama dengan bagaimana berhasil wajib pembelian ya selalu oke okay. kita nyoba lagi bro kita nyoba lagi kok sold out ah sekali pembelian doang ini rek bisa lagi nggak? kok di sini sold out rek? lah rugi dong gue, anjir, bapak rek, kok sold out rek? lah, piye giro? wotp, anjir, anjir bro ini bro, uh, gue dekibulin ini, ternyata dia sekali pembelian doang bro, tuh sold out no, anjir sold out bro. Coba yang ini, Bro, yang 3000. Oke, 3000 ya, Bro. Aduh. Oke. Okay. Plus pajak. Plus pajaknya. Oh, ini 100.000 dapat ini. Oke. Okay. Gunakan verifikasi. Wah, ya, yeah. Gua mau beli tank. Oke. Okay. Pembayaran berhasil. Tuh kan, bro dia langsung solo out bro Nggak ada lagi, dia hanya satu kali Satu kali doang rek Kan, aduh banget bro Tunggu banget, cuma 9.700 bro Coba plus deh Bisa nggak? Mana woy? Oke, saya terima, coba Ini ada Ada berapa ini? Oke. Okay. 3.250. Bro, kira-kira nyukup -kira gak nih? Gak tau saya pulsa saya tadinya mau buat itu FIFA Mobile cuman gak jadi. Oke okay ya. Coba. Oh, di luar hujan kayaknya, men kita coba wuhh uh. kengis bro gerah ya pakai beginian ya tapi orang luar hujan men Oh, ini kalau udah lama begini gak berhasil bro oke kita nyari yang sedikit deh kita nyari pulang saya gak cukup bro kita nyari yang 500 bro cuma 16.000 men 16.000 men oke sekali bro sekali gencet Oke okay. Sandi muncul kau Oke okay. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, come on, bro uh, Saya mau beli tank Pembayaran berhasil Oke okay. Saya udah dapat. Ini, ini cuma sekali pembelian doang, bro Ini kan ngeselin kalau begini, bro Lah Ini seribu ada tujuh anjing Oke okay. Gue hajar lagi, coba, masih dapat enggak? Hajar lagi, rek Sekali lagi, seperti dulu Senang ataupun susah Selalu jariah Long live my family Oh, bro, masih dapat Masih dapat bro, masih dapat Ternyata masih dapat men Masih dapat masih dapat Oke, okay. koin saya udah 11.700 gue waktunya membeli tank. aduh ini ini ini susah. bro. tadi mana bro? ini sepuluh ribu. loe coba saya mau perbandingan antara loe ini loe ini loe loe itu kalau dalam bahasa jawa artinya lapar bro. loe demeknya red of firenya 6 ban enam tiga penetrasi. Damagenya 310 Speednya armornya 144 Bro, coba perbandingan sama sebelahnya ini, bro Ini perbandingan satu Mana tadi? Ya ini Kita perbandingannya bro Oh Hah? Kok demeknya kecil? Tadi berapa, bro? Oh, ini Kinen Oh, Kinen lagi Speednya oke okay. Ini 350 ini 350, coba kita yang lowe ya, Bro. Yang lowe ini berapa demiknya? Oh, 310. Tentu saya berani yang ini, Bro. Yang ini ya, Bro. Kita coba. Bro, kita open pack. Mudah-mudahan saya nggak kecewa membeli ini, Bro. Mudah-mudahan saya nggak kecewa. Oke, kita open pack. Tur, bismillahirrahmanirrahim. Proses, please wait until Mana bro? Tapi udah berkurang bro Oh. Wow. Congratulations, premium tank received Oke, okay, saya udah dapat. Oke okay, bro ini yang mana ini lagi, bro? Deal to 0 damage of a tank Stars claim. Oke okay. Bro Wuh! gua udah punya tank K-91 Rank-nya Oh, okay, this is work, mboh orang ngerti Oke, bro Sell Oke, okay, bro Kau udah punya ini, bro. Man, wih, iya tadi ya. Ini bukan sih yang punya gue? Eh, bro, gue tadi mana, bro? Mana ya, bro? Anjir, ini siapa? Ini Halo bang. Lagi... Lihat-lihat Lagi lihat-lihat tank nih Bro, punya kue mana tadi, bro? Ini ya? Bukan Anjir Oh, ini men Ini bro Udah yuk, saya yuk Ini Gambar mata kemana? Gambar mata bro Gambar mata, saya udah punya ini bro K91, kita battle Your tank K91, oke okay, thank you Bro, kita perang Bismillahirrahmanirrahim ini Kita perang bro